Membuat warga kunapun persahabatnya selalu geram ketika melihat begitu banyak tentunya netizen yang membuli BBL Salah satunya yang diunggah oleh Leslar Boy Update al Bilar Ini ada akun persahabatnya akun ini yang tentunya pernah menghina BBL pakai bilang mirip tukul ya Kita lihat kalimat caption yang ditulis langsung oleh Leslar Boy Update ini kan akun yang menghina l pakai bilang mirip tukul kok guru nggak kayak berpendidikan Kita doakan saja ya mudah-mudahan tentunya Allah membalasnya Dan semoga tidaklah lagi orang-orang yang seenaknya menghina Apalagi menghina baby El yang tentunya tidak tahu apa-apa persahabat. Kita bisa berdoa mudah-mudahan kita semuanya dan idola kesayangan selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Kemudian juga untuk berikutnya persahabat makin bangga dengan aktivitas yang dilakukan oleh Lesa Lovers Salah satunya tentunya agenda dari Kak Rasta bersama sahabat dan rekan-rekan tim lainnya Yang membagikan takjil gratis persahabat ya Masya Allah Ini lokasinya berada di Cisalak Depok Lokasinya perempatan Lampu Merah Juanda gas alam Cisalak Depok ini membuat warga Kona pun bangga banget nih dengan fanbase yang selalu tentunya berbuat kebaikan, mudah-mudahan rezekinya lancar, berkah, barokah untuk semuanya, amin. Masya Allah semangat persahabat ya, membagikan takjil, mudah-mudahan tentunya selalu sehat untuk Kak Resa dan Rekan-rekan lainnya Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Bismillah, Rosa, Les 24lar Dan The Cute Moms Berbagi 300 kotak takjil gratis On the road jilid 2 Semoga dilancarkan Lokasinya perempatan lampu merah juanda Gas Alam, Cisalah, Depok Masya Allah Mudah-mudahan berkah-berkah untuk semuanya Dan rezekinya selalu diberikan Kelancaran, amin Begitu banyak doa dan support Yang diberikan juga dan ternyata persahabat dari akun Instagram Vira Hartati 245, Masya Allah kayaknya setiap berbagi Tajil cuacanya hujan benar-benar berkah sejuk. Semoga kebaikan orang mimin dibalas pahala berlipat ganda. Dimudahkan rezekinya yang mengalir berkah dan selalu diberi kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Amin. Dan betul sekali persahabat ya cuacanya tentunya walaupun hujan tetap semangat untuk. Lesla Lovers, Depok Ini keren banget, kita makin bangga dan kagum Menjadi bagian dari Lesla Lovers yang luar biasa Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat di postingan terbarunya Kariski Makeup Kariski Makeup sedang berada di mall ya. Namun kita salvok di postingan Rizky Nenteng tas, persahabat ya. Dan ada sebuah kalimat yang diposting Thank you adekku Lesti Kejora, berkah selalu. Wow, Masya Allah bersahabat Lesti. Sepertinya membelanjakan skin Makeup apa? mungkin Bunda Lesti juga berada di mall Yaduh, Masya Allah, tentunya kita selalu Menunggu cidukan vitamin Dan mudah-mudahan Bunda Lesti juga selalu sehat Berkah-berkah rezekinya Mudah-mudahan selalu lancar Apapun yang dilakukan Dan mudah-mudahan rezeki idol kesenangan kita juga bisa nular ke kita semuanya, amin Ini orang baik banget nih Bunda Lesti Luar biasa Kemudian juga untuk berikutnya persahabat kita intip dulunya untuk perolehan sementara polling HTTP Music Award 2023. Namun yang membuat aneh dan tak habis pikirnya persaabat dia di kategori lagu dangdut paling ngetop, ini Bunda lesti Kejora bersaing dengan Rara Lida. Namun yang tentunya dibuat aneh itu polling voting like dari Instagram persahabat dia. Rara Lida ini, poin like nya ini melejit banget persahabat. Sekarang sudah mencapai 197.761 votes Sedangkan Buda Kejora 7 179.753 votes Sampai kalimat caption pun ditulis oleh akun Al-Fatihnya Gemes banget sama kategori ini Segitu takutnya kesalip sama Lestik, like nya langsung melejit Tadi padahal beda tipis Beda tipis sekarang Poinnya ini sangat tidak masuk akal sekali persahabat ya Kita berharap tidak ada kecurangan Mudah-mudahan mudah Lesti Kejora Bisa mendapatkan piala penghargaan Dengan jalur yang jujur Kita sebagai fans tentunya support terus Dukung terus yang terbaik buat idola kesayangan kita Mudah-mudahan bersahabat kita mendapatkan judukan vitamin malam hari ini tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Pilar bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh